Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape So tonight, i, aku nak buat satu storytelling and Now is uh, 12.51 and So, sudah sedia maklum yang ni adalah Tengah-tengah malam So, aku rasa benda ni agak sesuai lah untuk aku buat storytelling Yang bertajuk, tak tahu tajuk dia apa tapi menceritakan kisah di sebuah hotel mewah yang aku sendiri experience so, benda ni jadi in uh, 2016 and satu family uh, uh, family aku so, nenek aku uh, ada anak, tiga orang so, family tiga-tiga akan pergi sekali dan, adik-beradik nenek aku punya family, dia punya tu so, family besar lah kira Moyang aku punya anak-anak punya cucu tu semua turut serta lah So jadi benda tu sangat meriah orang kata And kita ada plan dekat satu hotel ni Aku tak boleh mention hotel tu kerana hotel tu still operasi sehingga kini Aku tak tahu aku tak pernah dengar lagi kisah Aku dah search google tapi Kisahnya tak ada Tak ada orang yang pernah experience kisah yang macam aku nak ceritakan ni So, kisah ni terjadi di sebuah hotel tu. Kita orang sampai di hotel tu like macam pukul... Aku tak berapa ingat sebab tu ni 16 So, it's been 4 years ago. 4 or 5 years ago. And... Kita orang sampai tu before maghrib, I guess. If I may not wrong. Uh, so, kita dah sampai tu... Gerak dari KL Kita orang dari KL Dan sampai ke hotel tersebut Dan family-family semua sudah berkumpul uh, Kita Pergi unpack lah Barang-barang kita dekat dalam bilik And eh? And Cousin aku Dan aku ni agar Bukan cousin lah Tak boleh nak dikira cousin Sebab Aku dengan dia Dia boleh dikira pakcik aku Haa jadi kita pakcik aku, tapi dia sebaya dengan aku lah. Aku dengan dia agak rapat lah time tu Dan kita pergi buat tour lah Kita pusing-pusing satu hotel kan A bit excited, bukan a bit lah Memang sangat lah, it's very excited lah And we are touring in, you know Dekat the whole Uh, hotel dan resort tu, dia there, there is have, there is has a uh, swimming pool and theme park. So seronok lah bila kita jalan dekat, uh, you know, sekeliling tempat tu. And then itu sudah pukul 8 lebih lah, sudah pukul 8 lebih. Dan kita ada sesi briefing apa semua sesi sembang bang satu family berkumpul makan kan. And after that So kita tak ada activity lah after that Sebab kita tunggu esok pagi untuk kita You know Mandi sama-sama ramai-ramai Semua dekat dalam timpak tu kan uh, So Aku tak tidur lagi sebab aku nak guna wifi Dengan cousin aku So kita lepak lah dengan dia kan Kita lepak kat lobby Dan kita lepak kat lobby It's like 2 or 1 am ...early in the morning, and... ...I was getting sleepy... ...and... ...I told to my cousin... ...I'm gonna to going upstairs and... ...you know... um ...going... ...go to bed and... ...so, dia pun cakap, okey lah... ...kita naik sama-sama... ...eh, tak... ...aku gerak dulu so kita when I was in the elevator I feel like someone are following me from behind and you know I can feel the someone are uh, breathing you know on my on my shoulder so aku toleh belakang there's no one Nobody no, Nobody Tak ada dekat situ lah Tak ada siapa-siapa And Aku terkejut, kejut I shocked Because Lift dah sampai Dah sampai dekat You know Level yang aku nak pergi tu I think aku level 12 macam tu lah And Aku jalan But The whole area tu Dekat You know Uh, street untuk um, Kita You know Kita pergi dekat kita punya room Kita pergi dekat kita punya bilik It's like Dark You know Macam gelap Tapi Ada lampu dia Like macam You know Malap Kita je Aku jalan Jalan Aku rasa macam Ada someone yang follow aku From behind lah And aku Just continue my walking And Ah, uh, You know Menuju ke bilik aku But um, You know My feelings Memaksa aku Untuk aku toleh ke belakang juga Aku pusing belakang Tak ada siapa-siapa But it's really scary for me lah Aku You know Ketut pintu dan aku masuk Aku masuk Aku chat Cousin aku And dia cakap Aku chat cousin aku Aku tanya, kau dah naik ke belum? Dia cakap dengan aku Dia naik sama-sama Dengan aku, but Aku tak bercakap dengan dia Aku like Add some You know Weird Weird act So dia cakap Aku Dia tanya aku lah Aku ada problem ke Aku cakap dengan dia I'll tell you tomorrow lah Aku akan bagi tahu dia esok And bila esok Kita jumpa pagi tu Dekat lobi Dia cakap dengan aku Kita gerak sama-sama Untuk naik ke atas tu But Aku Dia sendiri cakap dengan aku Dia suruh aku pergi naik dulu Dan dia Sorang-sorang Duduk lepak dekat lobby kan Tapi dia kata dia dengan aku. So, siapa yang suruh aku naik atas tu? Dia cakap dia dengan aku. Tapi aku tak nampak dia. Dia nampak aku dan aku. acts weird. So, weird lah. Pelik. And, benda tu menjadi satu... You know? Aku tak cerita kat siapa-siapa lagi. Aku tak bagitahu dia kat family aku. Even family aku, kawan-kawan aku semua tak ada siapa yang tahu. Cousin aku je yang tahu. Dan, now kita orang tak we are no longer contact each other lah cuz you know we have some some contact you know so bagi aku lah for me the experience that i have experience it's really scary for me lah and ya yeah, aku rasa storytelling pun sampai sini saja aku pun dah ngantuk it's already 12 59, and you know lagi is minute we are reach 1am. So aku rasa video sampai sini saja. If you guys like the video, just um, give us thumbs up and subscribe to our channel and subscribe our second channel, second YouTube channel it's Escape Media. And we have another subsidiaries like amar's House, uh, my personal YouTube channel Daniel Akinvevo and The last one, the no. last one is Ammar's house is Ammar's uh, YouTube channel. So yeah, aku daniel escape the house. Peace, assalamualaikum, bye bye.